Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel channel kode. Di pembahasan kali ini saya bakalan mencoba buat bagiin tutorial cara login uh, dashboard admin. cara merubah password yang dienkripsi jadi ini buat kalian yang sudah download search code, terus nggak bisa login karena file yang didownload itu nggak tahu gitu passwordnya jadi Si pembeli search code itu nggak ngasih tahu Password login Dan akhirnya kalian hapus Terus download lagi search code yang lain Sebenarnya ada banyak cara sih Yang dilakuin Untuk merubah password ini Di antaranya Pakai MD5 Atau SHH1 Ini biasa saya gunakan ketika saya nggak tahu password. Oke langsung saja kita jalankan dulu sampai ini. Ini bakalan uh, saya coba uh, buat rumah Video yang terakhir saya upload, ya. Kita namanya, si sistem kartu mahasiswa. login. Oh ini tadi belum terlogout. Nah, ini biasanya user admin. Terus untuk password, biasanya para pembagi eh, passwordnya itu selalu pakai admin. Tapi ketika dipakai salah terus nggak tahu apa ini paspornya gitu nah mudah-mudahan video tutorial ini bisa membantu jangan lupa di share juga lah walaupun ngomongnya agak berpotan tapi mudah-mudahan bisa membantu <tuh> Kita ke PHP my <tuh> ini passwordnya kan dienkripsi ya terus kalian enggak tahu nih ini sh 1 atau ND 5 kalian cari di sini di kode uh, editornya nggak ketemu nah saya kasih cara alternatif buat login bagaimana caranya oke langsung saja ini caranya, silakan kalian uh, masuk ke blog kode candilku ya. Nah, kalian cari uh, kategori Laravel. ternyata nih. Nah, di sini juga ada di bagian homepage atau kalian bisa ketik ke arah fail. Nah, ini stok manajemen system. Sistem ini judulnya research folder stock management system silahkan kalian masuk ke sini di bagian bawah ini ada penkripsi uh, buat login nah karena ini udah saya pakai tadi Buat kalian yang gak tahu Password login. Kalian bisa gunakan ini. Untuk login. Silahkan di copy semua. Dari sini. Sampai ke sini. Kalian. Tempelkan di sini. Untuk password parsanya ini gak usah diganti. Biarin aja. Kalian save. kalau misalkan ada table uh, token kalian masukkan yang ini karena ini panjang ya jadi double double click disalin ininya dibuang jadi cuma yang ini yang bawah ya kalau misalkan ada table token loginnya, nya password jadi secret, uh, secret. Ini sudah. Kalau sudah di reload. <tuh> Table username kelihatan namanya jadi nggak diencrypsi Admin Untuk pilihnya secret Jadi tulisnya seperti ini, secret Nah, hasil Oke, okay, Sobat bagaimana? Mudah ya? Semoga tutorialnya bisa membantu. Jangan lupa subscribe, di-share. Biar semangat upload kontennya. Mungkin cukup sekian dulu ya. Informasi yang dibagikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.